g 30 SPKI atau gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia menyisakan catatan sejarah kelam Mohtamera Republik Indonesia. Jika di Kamboja kaum komunis melakukan pembantaian jutaan umat manusia, maka sebaliknya yang terjadi di negeri ini justru yang dibantai adalah kaum komunis. Dalam beberapa menit ke depan, deretan fakta akan mengupas fakta sejarah di balik G30S. Jumat dini hari, 1 Oktober 1965, telah terjadi gerakan militer yang dipimpin oleh komandan batalion Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung, untuk mengamankan Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi dari kudeta dewan jenderal dengan cara menculik para jenderal untuk diperhadapkan kepada Bung Karno. Namun dalam perjalanannya, para jenderal mengalami nasib naas atau terbunuh. Inilah fakta sejarah dibalik gerakan 30 September. Selain kematian tujuh jenderal yang terdiri dari Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono dan lainnya ada fakta di balik peristiwa yang jarang diketahui publik, yakni terjadi pembantaian 3 juta jiwa kader dan simpatisan PKI, menurut laporan Sarwo Edwiwo, mantan komandan RPKAD. Berdasarkan yayasan penelitian korban pembunuhan YPKP 1965-1966, telah menemukan 16 lokasi berbeda di Purwodadi, dan sekitarnya yang menjadi kuburan dari sekitar 5.000 orang-orang yang dicap PKI. YLKP ya, menduga kuat bahwa korban 5000 orang-orang yang dicap PKI dibunuh oleh sekelompok sipil bersenjata setelah Oktober 1965. Pembantaian tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti kuburan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian di Bali. Puluhan tahun fakta di balik peristiwa 1965 masih terkunci rapat. Dilansir dari Intisari.com, September 2009 yang bertajuk Saksi Bisu dari Ruang Forensik. Mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik bangsal-bangsal forensik. Akan 30 September 1965 adalah tragedi dan luka mendalam bagi negara Indonesia Sejarah menyuguhkan kita kisah para jenderal yang dibuang di lubang buaya Itulah yang tercermin dalam film pengkhianatan G30 SPKI Besutan Sutradara Arifin Cenur yang dijadikan film wajib di masa Orde Baru Yang tayang tiap malam 30 September Dalam film tersebut jenderal Ahmayani terlihat matanya dicungkil Dan beberapa organ-organ tubuhnya yang lain diiris menggunakan silet Lalu benarkah pencungkilan itu benar adanya? Tim dokter forensik secara bernas memang mengatakan para korban mendapat perlakuan cukup kejam di luar batas kemanusiaan. Akan tetapi ada fakta lain yang mengejutkan. Berdasarkan tuman tim dokter forensik kala itu, mengatakan bahwa tidak ada pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin para korban. Dalam situasi itu tak mudah bagi para ahli forensik mengatakan hal yang sebenarnya. Apa yang ditemukan baginya bukalah berita yang baik bagi tim forensik. Justru temuan itu membuat mereka tertekan dan merasa ketakutan. Suasana dilematis pun dirasakan. Jika menulis apa yang ada, mereka takut dicap pro PKI. Salah satu tim dokter forensik bernama dokter Lim Jo mengatakan, "Kita dipertemukan Tuhan di sini, sehingga saya yakin Tuhan pasti mau yang terbaik. Kita juga disumpah sebagai dokter, jadi kita tulis apa adanya." Laporan tertulis hasil visum bahwa kondisi biji mata beberapa korban terlihat kempis dan keluar. Tapi menurut Dr. Jaya, hal itu disebabkan oleh pembusukan jenazah. Berbeda jika mata sengaja dicungkil, karena pasti akan terdapat luka, tusukan, atau tulang yang patah di sekitar mata. Visum menggambarkan para korban umumnya terkena tembakan senjata api yang menghasilkan luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Berdasarkan pledoi, Kolonel Latif, salah satu konspirator G30S menyatakan bahwa Soeharto mengetahui rencana penculikan para jenderal. Pada Kamis malam, Kolonel Latif menyembangi Soeharto yang pada saat itu berada di RSUD lantaran anaknya Tommy Soeharto yang tersiram sepanas. Tujuan Kolonel Latif ialah untuk melaporkan akan adanya rencana aksi G30S. Namun Soeharto yang menjabat sebagai pangkostrat saat itu. Lebih memilih diam untuk menanggapi mantan anak buahnya, yakni Kolonel Latif, itulah fakta sejarah di balik peristiwa G30S, dan nantikan fakta-fakta selanjutnya hanya di deretan fakta.